Thank <laughs> you. के बाद हमारा Baik, dan teliti, dan barang yang tidak yang di dalam rangkaian kereta. Kaya, baik selamat, datang di satu kota tertinggi, baik dan beri, barang yang tidak ada yang Jeluruh bagi nah, di bagian tengah dan yang yang jadi ya nabok berangkat